bilang Bentar angka okay. diantar kemana hebat angka berapa Hah? angka satu satu seperti hmm. Jadi, tanyain buku Satu seperti apa? Satu seperti bebek eh, Itu angka dua yang seperti bebek Satu seperti Li. Itu angka berapa yang mau diantar? Hmm? Yang mau diantar angka berapa, sayang? Angka, du angka dua Angka dua, wah wow. Cepat anak ibu Cangka berapa? Mana, tadi. mana Yang sama mana? Mana ya? Hmm. Mana? Oh, iya. Angka 3 seperti Burung hmm. Burung terbang Burungnya mau terbang kemana ya? Wah sudah sampai Sekarang angka seperti kursi terbalik, kursi terbalik, oke, okay. dilingkari. Dilingkari. Dilingkari. dilingkari mana temennya mana, oke, okay. dilingkari dulu, dilingkari, diantar, biar punya teman. Sekarang yang seperti badut angka berapa? 5. Angka 5 Ayo diantar Iya temennya, ya, temennya Mana ya temennya yang sama seperti badut hmm, Pikir, pikir, pikir aku tahu aku tahu Wah mana? mana, mana, mana Yeay, pegangnya yang benar dong sayang Pegang pensilnya gimana? ayo diantar biar bareng temen-temennya cuuu hop hari <laughs> hurray hei aku hebat ibu Aden dada udah ngantar ke temenya nih liat hmmm oi oh, ya oke okay. bye bye bye Berhati. tiga seperti apa Dulu. ter, Bang. Itu angka angka berapa? Habis empat angka berapa? Eh, habis 3 angka berapa? Angka ehm, empat, yang, seperti yang dulu, yang kayak gini. Ini dulu diselesain. Ini angka berapa? 3. 3 seperti apa? Seperti burung Terbang Seperti burung terbang Habis angka tiga, angka berapa? Angka lima Angka mm, empat. empat Seperti apa? Kursi Terbalik Kursi terbalik <coughs> Ini kurang ke bawah lagi sayang hmm, Berhitung Berhitung dari angka satu Satu, dua, tiga, empat, lima Lari. Ada berapa angkanya? Ada banyak Ada lima Aku satu. ngapain? Enggak tahu. Enggak tahu. lagi Itu kepalanya ada habisnya. Ya, sini ya. lihat sini ya. Ya, sini ya. Ya, sini ya. I love you so much. I love you so much. Aku <coughs> Ayo, <laughs> aduh udahlah. <tuk> eh ayah capek pijitin dulu kakinya biar nanti bisa ngangkat dede lagi ayah, kayak gini nih. Oh tengkuruk ya mau diapain Pijetin apa diinjak-injak Siapa yang pijat tuh Bu, Eh punggungnya dong punggungnya ayah dong so. Oh dede mau minum dulu Ah salah salah punggung, punggungnya mana? Eh? Salah, salah. Ayo punggung. lagi -ah. Ayo ke atas Tiger, ah. tiger ah. Bukan huh? Kenapa sih ayah? Tinjek-injek huh? injek tidur ayah Itu wow. embe-nya tidur Embe <laughs> ya kan? Salah, salah Salah, salah, salah, salah Izki, supir Ayah, katanya mau minum kopi gitu. Ayah, katanya mau minum kopi, dedek mau minum tutup, cuci wajah, cuci